Untuk mata kuliah web dasar dengan kode IN212, dosen pengajarnya saya, Meliana Kristianti, kelasnya akan terdiri dari dua kelas, yaitu kelas teori dan praktikum, sehingga akan ada asisten dosen di kelas kita. Mata kuliah ini mengajarkan bagaimana menggunakan konsep markup language sebagai basis penulisan representasi lambang dalam pemrograman web. Memanfaatkan client-side scripting untuk membuat halaman web statis, menggunakan teknologi yang cocok untuk membuat tata-tata, dan antarmuka pengguna halaman web dan mengevaluasi fungsionalitas halaman web berdasarkan persyaratan pengembangan yang telah disusun. Beberapa catatan penting, yang pertama untuk informasi kontak dosen dapat diakses di meliana.it.maranta.edu. Kelas kita untuk semester ini akan diselenggarakan secara on-site dengan kewajiban hadir 75%. Apabila kurang dari 75%, teman-teman tidak dapat mengikuti ujian akhir semester. Setiap hadir pertemuan baik teori maupun praktikum, mahasiswa masing-masing wajib menandatangani presensi kehadiran onsite di kelas dan presensi kehadiran online di morning. Jadwal presensi morning sesuai dengan jadwal perkuliahan. Berikut jadwal perkuliahannya untuk kelas A di hari Rabu, jam teorinya jam 8 sampai 10, lalu untuk jadwal praktikumnya jam 10 sampai jam 12 di lab multimedia. Untuk kelas B di hari Kamis jam 8-10. Untuk praktikumnya di jam 10-12 di lab multimedia. Berikut ini ada dokumen pembelajaran untuk teori di halaman ini. Dan untuk praktikum ada di halaman ini. Kemudian ini ada silabus perkuliahan. Teman-teman dapat mengetahui setiap pertemuan topiknya apa saja. Dan di bagian ini ada link untuk reward mentoring form. Hayu, satu semester saja. Terima kasih.